Bang, Yuan power perkasa dan liar keluar dari tubuh Yao Ling ke segala arah saat ini. Matanya ganas luar biasa saat dia menatap sosok di kejauhan. Tombak panjang di tangannya bergetar tiba-tiba. Suara mendengung muncul sebelum cahaya tombak besar seratus kaki langsung menembus udara kosong dan terbang eksplosif ke arah lindung dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan tombak itu sangat cepat dan menutupi semua jalur pelarian lindung dalam sekejap mata memaksanya untuk sekali lagi menghentikan serangannya terhadap anggota yang lebih lemah dari Masel Iblis. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan mengayunkan pohon hitam di tangannya dengan cara ganas. Kekuatan mengejutkan-mengejutkan, bahkan udara yang tak terlihat diledakan oleh kekuatannya, yang tampaknya memiliki bentuk yang sebenarnya ledakan. Keduanya bertabrakan berat, riak energi mengejutkan menyebar secara liar sambil disertai oleh suara keras. Tubuh lindung bergetar saat dia buru-buru mundur lebih dari selusin langkah. Pohon hitam di tangannya menari sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, ekspresi serius melintas di matanya. Masih ada celah besar antara dia dan Yao Ling. Bahkan setelah dia menerima dorongan sementara dalam kekuatan dari menelan lima Immortal Yuan Ancient Fruits. Masih ada celah kecil jika dibandingkan dengan Yao Ling. Sulei Luoyi Serang bersama denganku dan bunuh orang ini. Yang lain harus berkumpul bersama dan mengunci tempat ini. Yao Ling menatap Lindung dengan tatapan gelap dan dingin sebelum menangis dengan eksplosif. Dia juga sudah tenang setelah meletus dengan marah. Saat ini, kekuatan Lindung jelas melonjak dan tujuh praktisi Yuan Nirvana stage tidak dapat menimbulkan ancaman terhadapnya. Dalam hal itu, lebih baik baginya untuk mengambil inisiatif dan meminta bawahannya yang tidak dapat memberikan banyak bantuan untuk mundur. Dia percaya bahwa dengan kemampuannya serta Sulei dan Luoyi, yang keduanya telah mencapai 8 yuan nirvana stage, kemungkinan Lindong akan mengalami kesulitan melarikan diri terlepas dari berapa banyak taktik yang dimiliki. Iya nih, dan Sulei mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka berkedip saat mereka menatap Lindong dengan kilatan sengit di mata mereka. Tentu saja. Saat ini ada beberapa ketakutan di atas kilau yang menakutkan ini. Cara kejam di mana Lindong menghancurkan 27 ahli Yuan Nirvana Stage menyebabkan hati mereka sedikit bergetar. Yuan power yang besar dan perkasa berfluktuasi dan perlahan melonjak keluar dari tubuh Duo Luoyi. Tubuh yang terakhir bergerak dan secara kebetulan membentuk formasi segitiga bersama dengan Yao Ling. Mengunci Lindung di dalamnya. Menyerang, tangisan rendah dan dalam tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Yao Ling. Dia mengambil pimpinan dan bergegas maju ketika tombak panjang di tangannya menembus udara. Itu membawa riak liar dan keras yang bisa menghancurkan tubuh emas Nirvana dari delapan ahli stage Nirvana Yuan karena dengan kejam menargetkan semua tempat fatal Lindong. Luo Yi dan Sulei juga menyerang ketika Yao Ling menyerang. Segera, Yuan power bersiul di langit. Aura pembunuh yang mengerikan benar-benar menelan Lindong. Mata Lindong berkedip. Tekanan besar yang meresap ke arahnya juga menyebabkan ekspresinya menjadi sangat serius. Ketika menghadapi serangan gabungan dari 9 Yuan Nirvana Stage bersama dengan 28 ahli Yuan Nirvana Stage, setiap celah kecil yang dia ungkap akan menyebabkan kematian. Desolate dimenai. Garis abu-abu dengan cepat terbentuk di antara alis Lindong. Setelah itu, itu berubah menjadi mata iblis abu-abu. Saat mata iblisnya muncul, cahaya abu-abu yang berisi kekuatan penghancur yang sangat menakutkan langsung ditembakkan secara eksplosif dan bertabrakan dengan serangan dari trio Yao Ling. Bum bum bum, fluktuasi energi yang liar dan hebat menyapu bersih saat kontak. Namun, karena itu, satu lawan tiga, kekuatan mata iblis desolate jelas tersebar secara signifikan. Karenanya. Ia tidak dapat mencapai dampak yang sama seperti sebelumnya. Swoosh. Namun, Lindung jelas tidak begitu naif untuk percaya bahwa serangan dari trio Yao Ling bisa diblokir dengan mudah. Setelah cahaya abu-abu keluar, tubuhnya juga tiba-tiba menarik kembali dengan eksplosif. Langkah kakinya melintas dan dia muncul di depan Sulei. Yao Ling adalah yang terkuat di antara ketiganya. Sementara Luo Yi dan Sulei memiliki kekuatan yang sama. Namun. Yang terakhir terluka oleh Lindong sebelumnya dan auranya agak lamban. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai orang yang paling mudah untuk berurusan dengan di antara mereka bertiga. Ku, Sulei juga bukan orang bodoh. Saat dia melihat tindakan Lindong, dia sadar bahwa yang terakhir ingin menembus formasi dari sisinya. Segera, dia mendengus dingin sebelum Yuan Power yang megah berkumpul di telapak tangannya. Ada kekuatan liar dan kekerasan yang samar-samar dipancarkan. Hancur Yuan Palem, energi yang sengit dan brutal berkumpul dengan liar. Setelah itu, sebuah telapak membanting dengan keras ke arah Lindung di tengah tangisan rendah dan dalam Sulei. Guntur bergemuruh di dimanapun serangan telapak tangan melewati. Namun, Lindung tidak mengelak dalam menghadapi serangan telapak tangan sengit dan brutal dari Sulei ini. Lampu hijau melonjak keluar dari dalam tubuhnya sebelum mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi banyak sisik naga hijau di permukaan tubuhnya. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang setelah sisik naganya muncul. Dia mengambil langkah ke depan sebelum seluruh tubuhnya menghantam Sulei dengan keras. Bang-bang, pada saat lampu hijau melonjak, bayangan naga tampaknya mengikuti di belakang Lindong. Tabrakan itu tampaknya memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan dapat membelah gunung. Green Dragon Bomb, seruan rendah dan dalam tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Sulei saat matanya mendadak menyipit. Pada saat berikutnya, serangan telapak tangannya yang hebat menghantam tubuh Lindong, yang ditutupi dengan sisik naga hijau. Bang, riak energi yang terlihat dengan mata secara langsung meletus dan menyebar langsung setelah tabrakan terjadi. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi karena kekuatan itu. Ekspresi Sulei tiba-tiba berubah ketika telapak tangannya menghantam tubuh Lindong. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa liar dan kasar kekuatan yang terkandung di bawah timbangan hijau itu. Di bawah kekuatan semacam itu, kekuatan serangan telapak tangan Sulei dengan cepat ditiadakan. Akhirnya, itu benar-benar runtuh dan menghilang di depan ekspresinya yang sangat jelek. Grup. Setelah serangan telapak tangannya diatasi, kekuatan benjolan Lindung mengalir keluar tanpa menahan diri. Segera, wajah Sulei memucat hampir seketika. Seteguk darah segar diludahkan ketika tubuhnya terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Namun, Lindung tidak memiliki waktu mewah untuk merayakan hanya karena dia melukai Sulei. Ini karena, dia bisa merasakan bahwa selama sepersekian detik ketika dia menyerang Sulei. Yao Ling dan Luo Yi sudah bergabung dan menyerangnya. Serangan yang luar biasa menakutkan telah menargetkan semua titik fatal di punggungnya. Yang jelas, mereka berdua juga menunggu kesempatan seperti ini untuk melancarkan serangan. Hanya ketika seseorang menyerang, akhirnya dia akan membuka celah. Sama seperti sekarang, Lindung tidak dapat membunuh Sulei dalam satu serangan. Namun, dengan serangan gabungan dari dua Yao Ling, yang mereka butuhkan hanyalah menargetkan satu celah dari Lindung untuk benar-benar menghancurkannya. Berat. Kamu sudah selesai. Mata Lindung melirik ke belakang. Dia sudah bisa melihat ekspresi ganas pasangan Yao Ling di belakang. Serangan ganas mereka hampir mencapai dia. Hah. Seteguk uap putih dihembuskan dalam-dalam dari mulut Lindong. Dia melirik Sulei yang sedang mundur. Yang auranya lamban. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh yang terakhir. Mata lindung berkedip dengan cepat. Detik berikutnya, lampu hijau terang tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Setelah itu, lampu hijau berkumpul dan membentuk lonceng hijau besar di sekitar tubuhnya. Ada beberapa tato naga hijau di permukaan bell. Unmoving Green Dragon Bell. Lonceng hijau besar dibentuk dengan kecepatan seperti kilat di bawah suara rendah lindung. Serangan gabungan yang menakutkan dari duo Yao Ling juga tiba pada saat itu dibentuk. Bor, suara memekakkan telinga muncul saat kontak. Kekuatan liar dan ganas yang dipenuhi dengan niat membunuh juga datang bersama dengan itu. Bang, garis retak menyebar melintasi bel hijau besar dengan cepat. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan keras dan secara paksa meledak. Lampu hijau yang tak terhitung ditembakkan. Kekuatan besar datang dari semua arah. Lindung juga meminjam momentum ini untuk mundur. Dalam sekejap, dia muncul di depan Sulei, di tengah tatapan kaget dan geram dari duet Yao Ling. Ini sudah berakhir, mata Lindung menatap wajah pucat Sulei, sementara lengkungan acu Acuh terangkat di wajahnya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Meskipun auranya saat ini lamban, Sulei juga tidak mudah menyerah. Dia sadar bahwa yang harus dia lakukan adalah menunda lindung sejenak. Setelah itu, serangan gabungan duo Yaoling akan dapat membunuh yang terakhir. Oleh karena itu, ia melakukan manuver daya Yuan di dalam tubuhnya dengan cara yang gila. Cahaya keemasan terang meletus dari dalam tubuhnya. Jelas, dia telah mendorong tubuh emas nirvananya hingga batasnya. Dengan pertahanan seperti itu, Kemungkinan bahkan Lindung tidak akan bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, Sulei melihat ejekan melintas di mata Lindung ketika dia mempersiapkan pembelaannya. Detik berikutnya, dia melihat Lindung mengulurkan tangannya ke arahnya. Di telapak tangannya, cahaya keemasan melintas. Sebelum roda emas besar seukuran telapak tangan muncul. Mata Sulei langsung menyusut ketika roda emas itu tiba-tiba muncul. Perasaan kematian diam-diam menggelegak di dalam hatinya. Ak, seruan serak belum sepenuhnya dikeluarkan dari dalam tenggorokan Sulei ketika tiba-tiba berhenti. Roda cahaya keemasan melesat keluar dari tangan Lindong. Setelah itu, ia dengan cepat memotong leher Sulei dengan kecepatan yang tidak dapat dirasakan. Jejak darah merah cerah muncul. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.